Baik teman-teman, para pengurus kooperasi maupun anggota kooperasi atau calon anggota kooperasi, eh, jumpa kembali dengan saya, Bunyamin. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita bergabung menjadi anggota kooperasi. Mengapa kita perlu berkooperasi? Mungkin sebelum kita bergabung dengan kooperasi, perlu juga Anda perhatikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pertama, apakah keputusan Anda untuk bergabung dalam kooperasi merupakan keputusan yang paling rasional. Jadi apakah ketika kita akan berkooperasi itu tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya karena eh, lingkungan kita yang juga bergabung kooperasi, tapi harus berdasarkan inisiatif dan keputusan yang paling rasional, kenapa Anda akan bergabung ke dalam sebuah koperasi. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah berkooperasi akan menambah manfaat atau benefit bagi, anggota, bagi Anda, itu kan bagi anggota kooperasi. Karena percuma saja kita bergabung atau berada dalam kooperasi, kalau Anda pun tidak merasakan manfaat dari sebuah koperasi yang anda ikutin nah mungkin eh, benefit ini banyak ya nanti akan saya jelaskan dalam video-video yang lain ada manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung nah minimal harus ada manfaat yang akan anda rasakan ketika anda akan bergabung ke dalam sebuah koperasi yang ketiga adalah Apakah koperasi menjadi salah satu alternatif badan usaha yang terbaik dibandingkan dengan badan usaha lainnya? Nah, ini juga penting ya, karena koperasi itu adalah pada prinsipnya menyelesaikan permasalahan bersama. Yakini itu bahwa dengan berkooperasi maka anda akan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama untuk kemaslahatan bersama, untuk kemajuan bersama. Sehingga badan usaha yang cocok untuk itu adalah koperasi. Dalam koperasi ada salah satu prinsip kan keanggotaan bersifat sukarela. Sehingga tidak ada paksaan, tidak ada keharusan untuk Anda menjadi seorang anggota koperasi. Nah, ketika Anda memutuskan bergabung ke, ke dalam sebuah koperasi, maka ada hal-hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu harus ada kepentingan bersama. Jadi ketika kita bergabung dalam sebuah koperasi lihat dulu kooperasinya, atau ketika kita akan mendirikan koperasi harus dilihat dulu apakah ada kepentingan bersama yang akan diusahakan secara bersama-sama juga. Nah, yang kedua adalah, apakah Anda ada kerelaan dan tanpa paksaan untuk bergabung dalam sebuah koperasi Karena ketika Anda tidak ada kerelaan, atau Anda sedikit dipaksa atau mungkin ada paksaan untuk bergabung kooperasi Biasanya dari apa yang sudah terjadi Maka Anda pasti tidak akan aktif sebagai anggota kooperasi Jadi mungkin nama Anda ada dalam kooperasi tercantum sebagai anggota Tapi Anda tidak melakukan peran apa-apa untuk kemajuan di dalam sebuah kooperasi Yang selanjutnya adalah harus ada kesamaan tujuan Jadi kesamaan tujuan ini juga perlu dirumuskan supaya juga mudah bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jangan sampai nanti anggota A pengen B, anggota pengen B, misalkan pengen C, anggota C pengen D dan seterusnya ya, kayak saling kejar-kejaran ya. Artinya tidak ada kesatuan, tidak ada pertemuan yang jelas apa sih yang ingin dicapai dalam koperasinya sehingga akhirnya koperasi juga tidak berjalan secara maksimal karena tujuannya juga tidak jelas ataupun mungkin tujuan yang dirumuskan yang diinginkan terlalu terlalu luas gitu kan sehingga tidak sesuai dengan kemampuan yang ada dalam koperasinya hal yang lain adalah harus ada sikap keterbukaan saling mengerti dan saling menghargai jadi ini penting juga ya jangan sampai anda ketika bergabung dalam sebuah kooperasi Anda egois Kita ingin mempentingkan diri sendiri Maka kalau seperti itu, kooperasinya tidak akan jalan Nah dalam kooperasi itu harus ada keterbukaan, saling mengerti dan saling menghargai Sehingga nanti saling melengkapi untuk kemajuan bersama Lalu apa kedudukan anggota dalam kooperasi? Nah ketika Anda bergabung dengan kooperasi Maka Anda akan memiliki dua fungsi makanya yaitu kedudukannya anggota sebagai adalah dual identity, anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna jasa. Dengan prinsip identitas ganda tersebut, menegaskan bahwa perlu adanya keselarasan antara partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi anggota sebagai pelanggan. Jika salah satu tidak dilaksanakan, maka jalannya kegiatan koperasi akan pincang atau akan kehilangan manfaatnya bagi anggota. Juga menunda keberhasilan koperasi Nah ini yang tadi eh, saya katakan ini penting sekali ya. Jadi ketika Anda bergabung dalam sebuah koperasi maka Anda menjadi memiliki dua peran yang sama-sama pentingnya. Yaitu peran menjadi anggota dan peran sebagai pemilik perusahaan. Nah kedua-dua hal ini itu harus berjalan seiring, eh, seirama, sehingga keberhasilan koperasi itu akan mudah untuk dicapai. Tapi kalau anda hanya mementingkan salah satunya saja, tidak mau memanfaatkan kedua-duanya, tidak memerankan kedua-duanya, maka ini akan sulit bagi kooperasi untuk bisa mencapai tujuannya. Misalkan anda hanya berperan sebagai pengguna jasa, nah ini juga banyak terjadi di kooperasi simpan pinjam. Pengennya sih pinjamnya aja, kan itu, tapi tidak mau memodali kooperasinya, sehingga kooperasi pun ya memang tidak bisa berjalan maksimal. Karena pengurus yang mengelola koperasi kerepotan untuk menyiapkan modal untuk memenuhi kebutuhan pinjaman para anggotanya. Sementara kontribusi modal dari anggota sangat terbatas. Atau mungkin dalam hal-hal lain, Anda hanya ingin berbelanja tidak mau uh, memodali. Sehingga barang yang disiapkan oleh koperasi pun ya ala kadarnya tidak tidak selengkap. Akhirnya lama-lama Anda pun meninggalkan kooperasinya karena mungkin barangnya tidak lengkap. Hal yang sama pun ketika kita hanya berfungsi sebagai uh, pemilik saja, tapi Anda juga tidak menggunakan, maka mungkin Anda misalkan akan lebih banyak bicara. Itu kan pada ketika pada saat RAT. Uh, mungkin Anda akan banyak memodali sehingga Anda merasa modal Anda di koperasi sudah banyak. Sehingga Anda ingin menguasai segalanya. Sehingga akhirnya kebersamaan itu juga tidak tercapai. Nah ini juga menjadi suatu permasalahan dalam e, kita berkooperasi. Nah apa-apa saja sih bentuk-bentuk partisipasi anggota itu. Yang pertama itu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi Anda sebagai ini, fungsinya sebagai pemiliknya, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Anda harus mengambil keputusan, apa yang akan dilakukan, bagaimana memodalinya, skala usahanya harus seperti apa nah, Anda yang memutuskan sendiri dalam berkooperasi karena walaupun anda ah saya sebagai anggota biasa tidak bisa juga seperti itu karena ketika anda sudah bergabung dalam kooperasi maka anda itu adalah sebagai pemilik dari perusahaan kooperasi Anda harus ikut serta dalam pengambilan keputusan nah yang selanjutnya adalah partisipasi dalam pengawasan jalannya kegiatan kooperasi karena Anda sebagai pemilik, maka Anda harus aktif juga mengawasi jalannya koperasi. Apakah jalannya koperasi yang dilakukan oleh pengurus pengawas yang Anda berikan amanah itu? Apakah sudah dijalankan dengan benar? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang diputuskan secara bersama-sama? Apakah masih dalam eh, apa namanya koridor yang telah ditetapkan? Lalu adapun harus melakukan partisipasi dalam kontribusi modal. Ini juga penting ya karena untuk mencapai tujuan koperasi juga perlu mencapai skala usaha. Nah, untuk mencapai skala usaha itu juga perlu modal. Walaupun memang koperasi itu bukan kumpulan modal, tapi modal juga penting untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Nah, bentuk partisipasi yang lainnya adalah anda harus juga siap menanggung resiko. Ketika Anda menyetorkan modal ke koperasi, maka resiko yang dihadapi adalah ketika koperasi mengalami kegagalan, maka modal yang Anda setorkan ke koperasi dalam bentuk simpanan yang menentukan kepemilikan itu menanggung resiko untuk menjadi jaminan ketika memang Koperasi mengalami kegagalan, tapi mudah-mudahan tidak tidak terjadi seperti itu. Tapi sebagai konsekuensi sebagai pemilik koperasi, maka anda juga harus menanggung resiko. Nah ini adalah keempat bentuk partisipasi ini adalah dalam kedudukan anggota sebagai pemilik. Nah yang terakhir adalah partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan. Nah partisipasi ini adalah dalam kedudukan anda, anda sebagai anggota koperasi. Pasar koperasi itu adalah anggota itu sendiri karena tadi ya bahwa dalam mendirikan kooperasi dalam bergabung kepada kooperasi adalah selap-helap kooperatif jadi menolong diri sendiri lalu apa prasyarat agar kooperasi dapat mencapai tujuan nah yang tadi yang pertama itu anggota menjadi pendukung kegiatan ekonomi perusahaan kooperasi mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya memberikan kontribusi modal simpanan dan turut menanggung risiko pelayanan dan bisnisnya yang kedua Anggota berperan serta aktif secara pribadi dalam mendirikan dan mengoperasionalkan perusahaan koperasi secara berkesinambungan. Mereka harus selalu siap menggunakan hak-haknya di dalam rapat anggota dan bekerja sebagai pengurus dan atau pengawas. Jadi Anda sebagai anggota juga harus aktif dalam ikut mengawasi dan ikut bekerja. Lalu yang ketiga adalah anggota harus memanfaatkan fasilitas pendukung yang disediakan. Anggota harus memanfaatkan pelayanan barang jasa yang ditawarkan oleh perusahaan koperasi. Ini juga penting. Jadi, itu hal-hal yang perlu Anda pahami, perlu Anda perhatikan sebelum Anda menjadi anggota koperasi. Baik, teman-teman, pada kesempatan video ini itu yang bisa saya sharingkan dan mudah-mudahan koperasi bisa menjadi alternatif terbaik, bisa menjadi sokoguru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di negara kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh